1, 2, 3, FUNKY Assalamualaikum, Halo teman-teman, Welcome back to my YouTube channel Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial atau aku bahkan, bakalan membahas seputar youtube lagi gitu ya teman-teman Yaitu gimana sih caranya uh, untuk menambahkan subscriber secara alami tanpa curang ya teman-teman Sekali lagi tanpa curang ke channel kita gitu ya teman-teman tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa yang belum subscribe, buruan subscribe ya. Dan yang belum nyalain lonceng notifnya, langsung nyalain aja pencet sekarang biar enggak ketinggalan video-video atau informasi dari aku. Oke, okay? nah tanpa basa-basi lagi nih, hayuk lanjut ke pembahasannya. Oke okay, teman-teman untuk menambahkan si subscri subscriber secara alami tanpa curang dan um, mereka tuh bakal nonton artis langsung ke uh, channel kita gitu ya teman-teman Nah di step yang pertama ini yang mesti kalian lakuin adalah kalian masuk aja ke YouTube channel kalian oke okay? nah kalau udah kalian langsung aja klik profil kalian di pojok kanan atas ini ini ya teman teman nah di sini kalian langsung aja pilih channel anda seperti ini ya tampilannya kalau udah kalian klik aja klik titik 3 di pojok kanan atas ini kalian pilih yang bagikan kemudian kalian salin link kalian balik ke catatan atau memo kalian ya nah di sini kalian tempel oke nih di sini nih kuncinya oke kalian mesti perhatiin baik-baik ya setelah lingkung udah kita tempel kalian tambahin tanda tanya kemudian kalian ketik sub habis itu underscore atau garis bawah Kemudian kalian ketik confirm mission. Oke, okay, di sini kalian jangan sampai salah ya, teman-teman. Habis -teman. itu kalian tambahin sama dengan. Terus tambahin angka 1. Nah, kayak gini aja langsung kalian simpen gitu ya. Nah, di sini kalian salin aja, oke. Okay. Oke, okay, step selanjutnya, kalian buka browser kalian atau Google Chrome kalian, gitu ya, teman-teman. Jangan lupa kita setting dulu, jadi situs desktop, ya. Udah, kayak gini tampilannya. Kalian klik aja di sini, di kolom pencarian, kemudian kalian tempel si linknya tadi. Kalian tinggal search aja. Nah dan otomatis tampilannya tuh bakalan kayak gini ya teman-teman Nah kalian bisa lihat ini otomatis mereka tuh bakalan nge-subscribe isi channel kita gitu ya teman Nah kita ulangi sekali lagi oke okay? Ulangi lagi biar kalian gak bingung kalau udah di browser atau di google chrome kalian-kalian setting jadi uh, situs desktop dulu udah kayak gini tampilannya kayak desktop gitu kalian uh, klik aja di kolom pencarian kemudian kalian tempel si tadi kemudian kalian langsung aja search nah ini bakalan otomatis kayak gini ya teman-teman tampilannya kalian bisa lihat konfirmasi subscriber subscription channel yakin ingin subscriber ke channel kalian gitu ya teman-teman Kayak gitu ya, teman-teman. Itu caranya gampang banget, bisa langsung kalian praktekin aja. Nah, segitu dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat dan uh, yang pastinya selamat mencoba, dan semoga berhasil. Semangat! Thanks for watching. See you.